Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi Cara pemutakhiran data mandiri ASN Guru pada aplikasi My SAPK BKN Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk pemutakhiran data mandiri Yang pertama bisa menggunakan perangkat mobile Cara kita bisa langsung download aplikasinya di di PlayStore. Cari uh, My SAP PC, silahkan download dan install. Yang kedua, bisa, kita juga bisa menggunakan uh, versi web. Pada kesempatan ini, kita akan uh, membahas uh, yang versi webnya. Sekarang, ikuti uh, langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, silakan kita buka browsernya. Browser kita, uh, kita masukkan uh, situs MySAPK.BKN.go.id. Di situsnya, MySAPK.BKN. .go.id ID, kita tekan Enter. Oke, okay, ini muncul uh, login untuk masuk ke akun uh, My SRP. PKN kita, silahkan kita masukkan. Uh, nip terbaru kita Yang akan dimasukkan di sini, dan passwordnya adalah secara default. Sebenarnya, passwordnya adalah Nik. Kita masing-masing. Tetapi kalau seandainya sudah diubah Sesuaikan dengan uh, perubahan terakhirnya Misalnya kita masukkan Ini uh, kita Misalnya okay. Terus kita masukkan passwordnya tandanya ini passwordnya salah disini seperti ini saya masukkan password yang salah eh, misalnya saya lupa passwordnya Sini akan muncul operasi gagal data nepon username dan password tidak sesuai ini, ini artinya adalah NIP yang saya input ini sudah benar tetapi password yang saya masukkan ini salah salah kalau ingin apa lihat pengetikan kita kita akan aktifkan ini kita akan nampak kalau seandainya ini salah kita perbaiki perbaiki passwordnya atau kita e, lupa sama sekali dengan password yang e, terakhir kita kalau seandainya kita lupa kita bisa langsung klik lupa password ini, sini kita masukkan e, ini kita Oke, okay. okay. terus di sini kita masukkan uh, email kita. Kita masukkan email yang uh, terdaftar di BKN. Jadi kita masukkan emailnya. Hmm. Misalnya, hmm. kita masukkan emailnya. Kalau ini tuh nanti uh, proses reset passwordnya akan dikirim ke email kita. Contohnya ini. Kalau seandainya email ini juga lupa, ada langkah selanjutnya. dan Coba kita klik seperti ini. Berarti ini email emailnya misalnya ini salah juga. Kita lupa emailnya. Di sini ada dari untuk disampaikan di sini ada email emailnya di sini. Ini ada kata kuncinya. Berarti email yang terdaftar di BKN bukan ini, ya. Sekarang silah, uh, tinggal kita ingat email yang ini uh, email yang mana. Kita ingat tinggal kita perbaiki. Nih, misalnya. Ye. Kalau memang kita sudah lupa email yang tadi kita udah ingat apain, cuman ingat apain, emailnya, maka langkah Selanjutnya ya, tinggal kita harus hubungi Biro SDM BKP SDM atau KBKD. Kita langsung hubungi ke sini. Kita langsung konfirmasi kalau kita memang lupa lupa password email yang akan kita gunakan. Nah, ini silahkan klik lanjut. Nah, di sini akan disuruh, disuruh untuk reset password sebelum kita mengisi um, ini kita apa dulu kita cek dulu email kita ini tokennya sudah dikirim ke Gmail kita kita silahkan kita buka tambah di sini kita buka email kita Oke okay, ini sudah dikirim kode verifikasinya silakan kita buka ini kita copy email yang Uh, kode token yang diberikan ke kita ini. ini kita copy kita kembali lagi ke aplikasinya ini kita pasti di sini kita masukkan uh, password baru oke okay. kalau uh, sudah kita klik reset password Oke okay, reset password sudah berhasil Ini tinggal kita login kembali Dengan nip kita Masukkan password yang sudah terubah tadi Terus klik login Oke okay, ini sudah masuk ke Ke akun saya Di sini tertulis uh, Data penggunaan Pemutakhiran data mandiri lima, tanggal 15 sampai tanggal 14 Oktober. Jadi kira-kira empat -kira hari lagi baru uh, saya bisa memulai pemutakhiran data. Jadi saat sekarang ini saya tidak bisa melakukan uh, pemutakhiran data karena waktunya belum dimulai. Karena di BKN itu dibagi uh, per wilayahnya. Jadi uh, yang khusus saya dapatnya tanggal 15 Sampai 14 Oktober Jadi nanti pas rentang ini Dalam waktu satu bulan ini Harus diselesaikan Jadi tidak mesti juga tanggal 15 Mungkin tanggal 16 atau Sebelum tanggal uh, ter Terakhir 14 Oktober ini Jadi harus diselesaikan Jadi untuk saat sekarang ini Kalau seperti ini kita cuma uh, Hanya bisa untuk uh, Merubah profil. Ini silakan kita klik ubah profil. Nah, di sini kita bisa merubah apanya? Ubah foto kita. Ini tinggal kita ubah Ini cari foto foto kita kalau saya lihat belum di ini misalnya foto contoh saja. Eh selanjutnya di sini kita simpan simpan terus ini alam alamat kita silahkan diperbaharui Datu pribadi kalau sudah selesai ini kita juga kita simpan e, selanjutnya ini juga nomik kita nomor kakak e, ini datanya kita ambil dari kartu keluarga kita jadi untuk mengisi ini kita persiapkan kartu keluarga kita siapkan kartu keluarga kartu keluarga dan, dan juga M, dan juga empat puluh tiga, empat puluh tiga, empat puluh tiga, nya puluh tiga, empat puluh tiga, empat dan juga tempat pembayaran gaji dan lain sebagainya ini yang bisa kita kita tiga, untuk sementara waktu sebelum tanggal tanggal yang sudah di Tetapan eh, tanggal 15. Mungkin daerah-daerah lain juga juga sudah selesai. Cuman eh, pas eh, yang di sini eh, khusus yang daerah eh, kami eh, ini belum belum dimu dimulai. Baru tanggal 15 sampai tanggal 14 baru akan dimulai. Nah. Uh, kalau kita sudah login seperti ini, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, kita tinggal uh, persiapkan data-data yang akan diperlukan untuk nanti pemutakhiran data-data mandiri. Apa saja data yang perlu kita uh, persiapkan? Uh, yang perlu persiapkan diantaranya kalau kita lihat di sini, uh, yang pertama, kita lihat ubah profil buah profil ini nanti yang perlu kita persiapkan itu adalah oh, fotokopi KK nanti untuk mengisi biodata biodata yang diperlukan dan juga kita perlu uh, MPWP nanti ada pengisi MPWP juga pengisi uh, fotokopi BPJS atau Askes juga nanti ada suruh mengisi uh, Inisial data BPJS dan juga akta kelahiran, selanjutnya karis atau karusu, dan juga taspen ini kita persiapkan sebelum uh, dimulai uh, pemutakhiran data mandiri. Pemutakhiran data mandiri yang kedua, kedua ada uh, pangkat dan golongan. Pangkat dan golongan ini yang perlu kita persiapkan adalah. SK ke, ke SK kenaikan pangkat terakhir atau SK pangkat terakhir so, jadi bagaimana kalau seandai masih CPNS kan hmm. belum ada kenaikan pangkat kalau CPNS maka yang dilampirkan e, cuma itu SK CPNS selanjutnya e, riwayat pendidikan buat pendidikan ini yang perlu kita persiapkan adalah uh, ijazah terakhir kita kita scan ijazah terakhir kita selanjutnya transkrip nilai terakhir juga kita scan kita persiapkan scannya semuanya dalam bentuk PDF yang selanjutnya adalah yang akan kita update kita mutakhirkan adalah riwayat jabatan kalau kita uh, di Guru itu adalah jabatan, itu jabatan fungsional, berarti SK, SK Japung atau SK Jabatan fungsional. Ini kita, kita scan juga yang terakhir atau yang paling tinggi. Ini kita scan, kita persiapkan. Selanjutnya, riwayat peninjauan masa kerja ini. Kalau ada riwayat peninjauan masa kerjanya, bisa kita lampirkan. Kalau tidak ada, tidak ada masalah. Yang selanjutnya yang akan kita update atau kita mutakhirkan adalah riwayat CPNS dan PNS. Berarti yang perlu kita persiapkan itu adalah SKCPNS-nya, SKPN-nya. Terus di sini juga nanti akan ada pengisian uh, uh, tentang uh, uh, surat keterangan prajabatannya atau sepikat perajabatannya selanjutnya di sini juga nanti kita di ada permintaan pengisian surat pernyataan menjalankan tugas atau SPMT nah, SPMT ini biasanya kalau kita guru biasanya itu di waktu kita melapor pertama sekali ke sekolah tempat kita ditugaskan nanti sekolah biasanya mengeluarkan surat pernyataan menjalankan tugas ada SPMT-nya selanjutnya ada juga kita e, kalau ada juga kita lampirkan namanya pertek pertimbangan teknis e, sk penetapan nip ini kalau kalau ada dia opsional. Terus e, pas masih pas di white CPNS dan PNS ini kita juga nanti akan diminta untuk memasukkan surat penetapan hasil pemeriksaan dokter sewaktu kita CPNS nanti pertama kita cpns ada surat keterangan dokternya hasil pemeriksaan kita ini juga eh, diminta ini nomor nomornya kita tidak uploadnya cuman yang minta nanti nomornya nanti sini yang perlu kita scan itu adalah sk eh, cpns dan sk pns dan selanjutnya nanti yang untuk eh, perjabatan eh, terus SPMT, selanjutnya penetapan NIP, surat surat dokter itu adalah pen, e, nanti pengisiannya dalam bentuk itu pengis, pengisian dan juga nanti e, masih di sini adalah pengisian kartu pegawai, kita siapkan fotokopinya nanti pas mengisi jika kita sudah fotokopi semua kita tidak kebingungan nah, selanjutnya Selanjutnya ada riwayat uh, diklat atau kursus. Ada riwayat diklat atau kursus ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kalau kita biasanya kalau guru biasanya ada diklat, diklat fungsional ya. Di sini kita masukkan semua diklat-diklat yang kita ikuti. Selanjutnya riwayat keluarga. Di sini riwayat keluarga yang yang perlu kita Siapkan itu adalah uh, scan KTP orang tua, scan buku nikah, dan juga uh, scan uh, KTP itu kia anak. Ini juga kita persiapkan. Uh, selanjutnya ada riwayat SKP. Riwayat SKP ini uh, kita persiapkan juga SKP tahun 2000 dua tahun terakhir misalnya 2019 dan 2020 ini kita kita persiapkan selanjutnya eh, ada riwayat penghargaan, kalau kita punya penghargaan, bisa dilampirkan dengan catatan ada eh, surat eh, sertifikat penghargaannya atau SK penghargaannya. Selanjutnya diwayat organisasi ini biasanya kalau kita guru eh, organisasi organisasinya seperti PGRI atau IGI Ikatan guru Indonesia atau PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia ini kita lampirkan eh, kartu keanggotaannya atau SK penetapannya, kita lampirkan di sini diwayat organisasi kita. Selanjutnya, uh, yang terakhir, rakyat uh, cuti di luar tanggungan negara ini. Kalau kita pernah melakukan cuti di luar tanggungan negara ini, juga uh, kita lampirkan buktinya. Dan nanti, kalau tidak selesai, nyatakan selesai. Ini nanti ada warnanya, akan menjadi warna hijau semua yang merah ini. Belum selesai, belum selesai. Ini kan warnanya. Hijau itu menandakan kita sudah selesai. Dan yang perlu kita ingat adalah eh, pengisian pengisian ini hanya dapat dilakukan satu kali, kecuali untuk riwayat keluarga, riwayat cuti, luar, luar tanggungan negara, dan juga riwayat SKP ini bisa bisa di di, apa, di tambah kalau yang yang ini yang selain dari yang tiga ini ini cuma dapat kita satu kali jadi kita harus hati-hati dengan data kita diisi dengan dengan benar dengan sampai data-data kita itu salah isi itu yang eh, yang akan kita update nantinya jika eh, tanggal-tanggal yang sudah ditentukan itu eh, sudah mulai nanti ini yang akan kita update jadi kita sekarang kita persiapkan dulu data-data yang diperlukan untuk baru uh, update data mandiri ini mulai dari riwayat gitu, uh, profil profil kita suri pangkat pendidikan riwayat jabatan terus riwayat penjabaran masa kerja Adik, kalau kita seh? punya riwayat PNS atau PNS ha. diklat riwayat keluarga SKP terus reward penghargaan buat organisasi dan riwayat uti di luar tanggungan negara. Ini yang akan kita persiapkan. Dan mungkin di antara dokumen yang diminta itu mungkin ada Mungkin yang hilang atau tidak ditemukan. Ada solusi yang diberikan oleh BKN, ada do, namanya dokumen pengganti. Ini misalnya untuk Uh, pangkat dan golongan misalnya tuh, SK kenaikan pangkatnya ya, ya. tidak ada ya, ya. maka bisa dilampirkan Mama, fotokopinya ya. fotokopi legalisir Mama, Mama, kalau tidak ya, ada ya. juga kita bisa atau hilang kita bisa tak surat keterangan dari BKD atau BKPP dan sejenisnya Uh, kalau ijazah, ijazah juga kalau tidak ada scan aslinya, karena yang di scan itu harusnya yang file asli, maka kita bisa Kirkan fotokopi yang dilegalisir. Kalau tidak juga punya yang fotokopi legalisir, kita bisa minta surat keterangan dari sekolah, ke praktis atau unit kita tempat kita kuliah selanjutnya ada transkrip nilai juga begitu SK jabatan juga kalau tidak ada bisa copy legalisirnya kalau tidak juga e, bisa surat keterangan dari PKD e, pinjaman sekerja juga begitu hampir sama diklat khusus ini kalau setifikatnya tidak ada ini mungkin khusus struktural bisa bisa uh, minta surat keterangan dari BKD atau yang sinisnya uh, keluarga juga. Kalau seandainya surat nikahnya uh, tidak temukan bisa fotokopi legalisir, sirkuwa, atau setempat, uh, atau hilang. Hilang sekali, kita bisa surat keterangan uh, KUA. Uh, akte anak juga begitu kalau seandainya tidak ada kita bisa lampirkan uh, fotokopi legalisir kelurahan setempat atau surat keterangan tanda, surat tanda lahir atau kalau seandainya juga tidak ada uh, fotokopi legalisirnya dan, dan sejenisnya kita juga bisa uh, minta surat keterangan kelurahan setempat SKP SKP ini yang digelisir yang diupload Ada dokumen realisasi SKP-nya. Kalau seandainya ini juga tidak ditemukan atau gimana, ini ada dokumen penggantinya bisa di kita legalisir-legalisirnya atau surat keterangan dari BKD, BKPP atau sejenisnya Selanjutnya penghargaan. Ini yang akan kita uploadkan sertifikat penghargaan. Kalau seandainya do, dokumen ini apa belum ditemukan atau di mana letaknya, mungkin bisa kita lampirkan fotokopi legalisir, legalisirnya. Atau hilang bisa minta surat keterangan dari biro kibaguan, PKD atau dan sejenisnya. Penghargaan, ya. Terus organisasi ini kalau tidak ada. Juga bisa, fotokopinya terus. Yang terakhir, cuti di luar, di luar tanggungan negara eh, ini. SK yang diunggah, SK penetapan, tepatnya eh, penetapan perpanjangan pengaktifan ini, dilampirkan SK-nya semua. Kalau seandainya ini SK-nya tidak ditemukan, ya, ada bisa kita ganti dengan fotocopi legalisirnya atau kalau dia hilang kita minta surat keterangan eh, dari tipwaian eh, BKD dan sejenisnya Oke okay, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terlebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh